mereka kumai di ya, roti dia ya, di e, dalamnya oh, kumai di, oh bang? No. <laughs> oh, enggak Tuh, tunggal nggak? Pintu kali itu, maaf. Maaf, pintu tunggal. oh pintu tunggal. Tuh, tunggal. Eh, ke Pak Oh, Oke. Yeah. Oh, politra, ya, oh, Polytron. Jape mulu, ah, pak ah, Polytron. Aji, wah, gimana? Gimana, oh, Iya, ini kan ya. apa? Jeniku orang iso, ah, banyak kabel, kabel, tapi mesinnya murai. Oh, iya, iya, mak, dicek dicek. mak, okay. mak, mak, si mak, hitung kaya... tahun pak lu tahun ya ini termasuk iki ya mbak EAPA. Rawat ya apa? Gih mengirawat ya? Kirawat ya. Kirawat teman aku. Oke kita mulai cek nih. Gih. Gitu. Okay. Masuknya aneh kau tunggu. Orang orang. Bukan? Bujan-bujan orang. Kalau nginep aneh ya larang lah. Bujan-bujan si orang. Oke okay. okay, jumpa kembali Tuh, dengan usup. kami. Kalau kau pengen tak? Kami mendapatkan sebuah kulkas politron, 0, kita 0, cek 7, ya untuk 100. bagian mesin, sepertinya 0, pada 6, bagian 6, mesin 1, oke ya, tidak lagi. bermasalah, tidak tahu ada yang bocor di daerah mana, oke kita akan mengecek dengan teliti, mengecekkan satu pada sistemnya Oke, kita teliti dengan sepsama. Sepertinya di bagian evaporator ya ada terjadi kebocoran. oke kita bisa untuk melihat videonya. Eh, mas, coblos. Iya, sih, kayu, Kayu. Allah Oh, orang Tapi Iki bocor orang emangnya mungkin kalau cek bisa ya. Gini. ini bocor orang. Iya, Iki kalau nyambut gas ya. mbak enaknya kan dicek, ditekkan, makanya ketok, nopo-nopo lo bisa no lo bisa nopo lo bisa lo bisa Oke okay, untuk rekan-rekan kita menggunakan lem hijau ya Lem hijau spesial buat evaporator Dan nanti kita kombinasi dengan steel ya Biar lebih kuat Kita dapat menambal dan nanti kita mengecek untuk bagian evaporatornya Sudah kemasukan air atau belum Kita nanti membersihkan ya Seperti ini ya kita tambal dan nanti kita mengecek di bagian evaporator oke okay. setelah tidak ada yang bocor kita dapat memusing. kita dapat menggunakan gas LPG ya bisa untuk membersihkan pada bagian sistem mesin kita hidupkan dan kita berikan tekanan LPG kita dorong jangan menggunakan gas biasa ya atau apa namanya, udah ada biasa ya, kita dapat menggunakan LPG, R11, R22, dan kita tutup, buka-tutup ya. Seperti ini kita menggunakan manifold kita tekan antaranya 10, nanti dia dipompa lagi dengan mesinnya. Coba cek. Dengan mesin ya, kita jangan terlalu tinggi untuk penekanan pada bagian sistem karena yang nanti dipompa lagi dengan mesin. Oke okay, seperti ini ya kita cek. Sepertinya tidak ada cairan yang masuk Oke, ya. ya. Oke okay. sangat sempurna ya untuk kulkasnya masih aman. Oke okay, kita tidak usah menurunkan pada bagian evap. Kita, kita dapat membuka tutup ya untuk bagian Input yang arah ke mesin Kita lepas dulu Dan kita buka tutup Oke okay. Kita lanjutkan ya untuk Perhatikan dan Pengelasan pada bagian Sistemnya Seandainya sudah tidak ada cairan Atau aman ya Daripada mangke Kebunan banyak ini Apik ini Terima kasih. Jadi setelah kita rakit semua ya, sistemnya kita mengecek kebocoran pada bagian pipa yang kita las, ada yang bocor atau tidak ya, kita harus teliti untuk pengecekan pada sistem las-lasan, jangan sampai ada terjadi bocor, seperti ini kita dapat menggunakan santan atau cairan yang berbusa. Oke, okay, kita teliti ya, jangan sampai ada terjadi kebocoran, semua yang kita perbaiki dan kita las, kita tekan antaranya 100 ke bawah ya, antaranya sekitar 70-100, seperti ini kita dapat menggunakan sunlight, oke, okay, nanti seandainya tidak ada yang bocor, kita lanjutkan untuk pempakuman ya. setelah tidak ada yang bocor kita vakum kita menggunakan vakum body dan kita biarkan dulu untuk sistemnya kita vakum antaranya setengah ya kalau sudah tidak ada yang bocor kita dapat memvakum dan nanti kita lanjutkan untuk pengisian freon oke okay, setelah kita vakum kita dapat membuntu untuk pipa pipa apa namanya pipa yang untuk mengeluarkan udara ya kita tidak menggunakan pipa pipa kapiler kita pas dengan pipa besar Oke seperti ini yang kita dapat mengisi untuk sistemnya rencana kita isi antaranya 15 psi ya seperti ini sangat mudah sekali ya untuk tekan-tekan Oke seperti ini hasilnya pada bagian separator sudah Mengeluarkan bunga es sangat mudah ya untuk rekan-rekan videonya. Oke, okay. oh ya, videonya oh, sampai oh, di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik trik lain, enggak, ya. dan jangan ke ke ke lupa untuk klik subscribe klik klik klik klik klik dan lonceng ya, dan share videonya untuk rekan-rekan. Ya, channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik nah, lain. Trik oke, lalu terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Saksa. Ini bagi lo langsung adem Setengah jam kita langsung adem